Guys, jadi kemarin-kemarin di Bali itu sempat terjadi gempa seperti kalian tahu di pemberitaan juga guys ya dan terjadinya itu di mana? Lokasinya ini kita nih, Bu jadi. Jadi. Jadi. di Bu Di Karangasem ya? Yeah. Gue bakal masak buat warga di sini. Boleh tebu kakaknya enggak? Yeah. Digo terima kasih buat warga di sini juga karena sangat excited juga sangat ramah terhadap kita. Terima kasih semua udah disambut. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih. So guys kita udah sampai ini di daerah Karangasem di desa apa Segi ya desa dusun Segi Segi Segi Segi ya. Jadi Segi. bareng Bobon kita perjalanan tiga jam lebih baru nyampe di sini dan ini warga-warganya udah ngumpul ya. dan kelihatan kayak ini ya bencana-bencana longsornya ya memang di sini gempa kemarin. Kan? Iya gempa. Kita seminggu yang lalu dua minggu yang lalu hmm. jadi di Karangasem dan Bangli itu terdampak gempa bumi. Yeah. Jadi gempa buminya walaupun skala liter itu memang lebih kecil, tapi dia terjadi di darat jadi lebih parah. Lebih parah ya. Efeknya sangat parah. Kita di sini sama ACT juga aksi cepat tanggap Bali. Oke. Okay. Jadi kita tujuannya ke sini untuk masak-masakin buat warga. Iya yeah, iya, yeah, masak-masakin buat warga. Oke okay, deh. Ini dia guys, kita bawa pakai mobil pick up. Ada ayam di situ. Pancinya gede banget nih. Kompor gas semuanya lengkap kelompok The Go Blockers. Ini Go Blockers. Nah ini Pak Arif, ini Super Go oh, <laughs> Ini dari Super Dari gitu. <gulau> <Beri> ACT, <gulau> ACT. ACT ya. Jadi pimpinan ACT Bali Pak ya. Ya, Bali. Oke okay guys, kita sekarang berada di tempat yang kemarin sempat gempa di Bali bersama dengan ACT Pak Arif. Ini kita di mana Arif? Di Desa Ban, Desa Ban, Banjar Tegi. Oh, Karangasem Asem ya? Karangasem. Jadi ini dampak gempanya masih masih kelihatan buing, buing, masih kelihatan puing-puingnya juga temboknya. Ini juga retak-retak juga. Ini ada puing-puing yang udah udah udah mulai dirapihin. Ada puing-puing juga di sini ada rumah warga. Oh my God. ini Buatannya. ini hancur banget ini. Retak-retak. Oke, okay, ini mungkin kayak behind the scene-nya konten Bobon, jadi Bobon ngejakin aku untuk mau nggak ikut ke Karangasem ngeliat lokasi bencana gempa kemarin ya. Terus nanti Bobon akan masak-masak dan kita akan lihat seperti apa behind the scene-nya Bobon masak dan nantinya akan dibagi-bagikan ke warga-warga sekitar di sini guys. Jadi rumah ibu udah udah nggak bisa dihuni. Jadi mau nggak mau ibu tinggal dengan kerabatnya di bawah sini karena rumahnya juga udah memang takutnya hancur banget, terus berbahaya juga. Jadi warga sini tuh kreatif bikin kerajinan tangan seperti ini nanti dijual. Ini rumahnya bu ya? Rusak juga ya? Rusak juga. Rumah oh. paun tiang Daturnya. Oh, retak-retak semua. Dia kan tiang bani hmm. sama siapa di sini? Dia sendirian. sendirian, Bu, saya masakin buat ibu makan ya. Iya, makasih ya. banyak pak ya. Makasih banyak. Hati -hati, Oke, sekarang kita bakalan masak guys ya buat lokasi di sini. Lu gimana tersentuh nggak? Tersentuh banget, gila ya. banget ya. gua punya Gue nah, punya tujuan, trik. Apa? Supaya nanti gua jadi bupati gue. Bupati loat. Ya, jadi bupati sini, Trik. AP, APBN ya? APBD? Bukan korupsi. Bukan korupsi. Gua <laughs> langsung pagi-pagiin. Nah, gitu dong. Iya, biar Gangan... kantor, kantor bupatinya <laughs> pakai yang gubuk aja. Iya, oke okay deh kalau gitu. Iya Bu. Ya. Udah pada makan sore belum? Belum. Belum, belum makan ya, Pak? Ya? Belum. Belum. belum ya? Oke, kalau gitu kita masak buat warga di sini. Belum. Oke, Bu? Okay. Ya? Guys, nice, nih. Borong es krim. Bapak dari mana Pak? Bileleng. Hah? Bileleng. Oh, bileleng. Nah, borong-borong makan es krim. Terima kasih, Teng. Yeah. Terima kasih banyak ada beliin anak-anak es krim. Oh, <tuk> terima, terima kasih banyak. Bagi ya, sekarang kami kasih dulu. Masih ada, tenang, masih ada. Tabar, tabar, jangan rebutan. Ini malu boleh keluar. Tengok, nengerti. Kandung, nengerti, nengerti, nengerti. Ternyata di kampung di pedalaman gini ada yang jual es krim juga, guys. Ya ya, Oi, lo kerja sama Bowen berapa bulan? Baru mau 8 sekarang 8 bulan. Gimana pengalaman lo, jujur? Uh, seru sih, seru. Yang gak enaknya apa? Jangan yang serunya. Gak enaknya hmm. apa ya jadwalnya nggak tentu kali ya. gak tentu ya. Hmm. <laughs> kita harus bikin yayasan. Enak loh ya punya asisten. Lagi diskusi ini. Gua, gue youtuber yang nggak kaya banget. Sayang kalau gua kaya banget. Hmm. Jadi kan, ya mungkin gue mau bikin yayasan. Hmm. Yayasan setuju nggak? Setuju. setuju. setuju support. Yayasan. Jadi teman-teman bisa donasi. Lalu kita nggak sekedar masak doang. Datang hmm. ke lokasi. Tapi bagi -bagi. kita bisa bagi-bagi sedikit rezeki. Buatin rumah rejeki. baru gitu ya. Iya. Yeah. Bedah rumah dong? Bendaru. Bapak lu bedah rumah. <laughs> lu mau dipecat. Bapak. Bapak. Bapak. Ini abuse of power nih. <laughs> Proses kayak gini biasa lu ngabisin berapa jam sih? Tergantung. Pernah sampai 12 jam. Ini. Tapi kalau ini kayaknya lebih cepat mungkin 2 jam. Kita 3 datang, jam. Kita datang aja udah jam 8. Kita ya nyampe sini aja ini udah udah mau jam dua nih Iya seharian pasti ya selalu seharian lah Iya sampai malam belum beres beres, beres bersih bersih semakin lelah semakin berkah kerja sama bobon yang nggak enaknya apa enggak enaknya adalah saat kita libur terlalu lama jadi kita capek di aja itu mas itu kelebihan nih boy berarti banyak kerjanya dikit banyak ininya ya banyak apa nya tuh nyantainya kita bekerja keras dan seimbang, lah. Kok gitu, oh, seimbang. seimbang lah. Happy dapat hmm. capek dikit. Bayaran gede gak? Bayaran, bayaran. kalau lama banget, pikirnya bisa lah buat bangun masjid lah. Wih, <gif> lu kerja sama Bobon berapa lama? Stand lebih seru gak? Seru kerja sama Bobon. Seru. Yang enaknya apa? Jangan ngomong yang serunya. Enggak ada Jujur. yang gak enak sih. Jujur. Semuanya enak, seru, seru ya ini guys nih rajin guys datang ngerekam dia ya prepare prepare dia bersih-bersih dia makan dia yang korupsi juga dia guys semuanya semuanya lu ya bener nih lagi nunggu nih prepare Oke, okay, sekarang kita bakalan masak buat warga-warga di sini karena warga-warga di sini juga belum makan. Siap ibu-ibu? Yeah! Yeah! Yeah! Ibu. Eh, jangan. Yeah. Yeah. <laughs> buat orang supaya berkah. Yeah. Guys, pertama-tama tentunya kita masukin dulu minyak, Guys. Kita panasin dulu, goblok. Sekarang saja kita masukin bawang merah yang udah kita blender dan bawang putih, Guys. Okay, kita aduk-aduk lagi. Osen-osen, harum <laughs> sekarang saja kita masukin bumbu rendang ya oke okay, kita aduk lagi sedikitnya udah coba cahaya video untuk Guys, sekarang saja kita masukin ayamnya, guys ya, udah kita potong-potong. Yang -potong. banyak. Tangan dong. Hizidu ya. Oke okay guys, ini adalah baskom yang terakhir guys. Kira-kira kita tanya warga di sini kira-kira pernah lihat chef kayak gini masak? Pernah nggak lihat orang masak kayak gini? Ya. Hebat nggak? Oke okay guys, ini gua aduk-aduk. Nah, nah, disini juga ada Ricky ya. Ricky, waduh ya. Lu pernah, eh, bangga gak lu, abang lu masak kayak gini ya? Bangga, bangga. Bangga ya, waduh. Bapak lu bangga ya. Oke guys, ya, ini kita aduk-aduk dulu, kita ratain dulu bumbunya guys ya. Lalu nanti kita akan kembin atau kita rebus lebih lama lagi. Guys, ketika kameranya mati, ini yang bekerja. <laughs> nih, ototnya gede nih. Tuh, lihat tuh, orang kayak istrinya malam itu tapi ternyata berat juga untuk masak sebanyak ini ya nah, kudu dorong-dorong ini gitu nggak bergerak nih kalau dia, dia cepet banget gampang dia mantan ini guys atlet fitness ya moetai, fitness, moetai, moetai, moetai. <laughs> Guys sekarang saja kita masukin air ya guys ya kita taburin ke dalam sini yang banyak Guys, penampakannya aja udah bikin ngiler ya lihat guys, Wanginya, hu, lapar. Nanti kita cobain ya. dan aku akan review jujur. Kalau nggak enak nggak enak, kalau enak enak. Ini biasa kalau buat kayak gini, budgetnya habis Sar, berapa? Itu belakangannya kok. Budgetnya tergantung bisa puluhan, beberapa juta lah. Kalau nggak sampai puluhan. Biaya produksi sendiri sih bisa bisa sampai 10 juta. 10 biaya juta. produksi per konten gitu. Ya? Per konten biaya produksi ya termasuk ya jajan hmm. bensin makan gaji gaji yeah. sini udah selesai masaknya hampir tiga jam perjuangannya sih sudah satu hari ya dari pagi jam 8 kita start ini udah jam 5 sore udah mau jam 6 belum lagi beres-beres di -beres seharian guys tapi ini bener-bener worth it banget memang kita apa ya mau dibilang sih kita oh lu ya Bon ya? sorry gue sama ACT kali oh iya. iya. Eh, tadi mah dia cuma minum kopi ya <laughs> gue mengambil kredit dari pekerjaan ini jadi gua sebagai donatur ya guys. Donatur. <laughs> oh ayam ini dipersembahkan sama Ricky gitu. Ya. Yeah. Oh tepuk tangan dong. A C tolong pukul yuk. Kita bagiin tuh. Ini masakan saya. Semoga enak. Semoga bermanfaat Semoga juga semoga rumahnya cepat pulih kembali bu ya. Jadi, bu, Terima kasih buat gua. Terima kasih. Terima kasih. Oke, okay. bisa, bisa, ini Ya kasih aja bacaan dulu Supaya, ya, atas, ini. Supaya atas, atas. Nasi, nasi. Enak, ya. Enak nih? cobain masakan Chef Bobon gua yakin enak kok oh iya benar. Benar. cobain dulu ya ini masakannya kok Bobon soalnya Chef uhuh. terbaik, uhuh. terbaik di dunia terbaik di dunia gendah dikit ya bos ya ya siap makan bebas bebas bebas bebas yang mau nambo nambo yang mau nambo ini kan aku review dengan jujur ya enak apa enggak ya wanginya sih gila ini Ayamnya lembut, mateng. Aku sempat worry, ayamnya nggak mateng ya. Ternyata mateng dengan sempurna. Gurih hmm. hmm. enak. Ini kayak makan di restoran Padang gitu loh guys. Ternyata chef Bobon nggak bohong ya? Boleh. Boleh lah sama Master chef Masuk chef <tuh> Enak, enak, enak. Ya, deh. Ya, deh. Ini bener-bener well done ya. Ini okay. ayam wagyu, ayam wagyu. <laughs> ibu saya kasih ini ya, rice cooker ya. Oke guys ini udah selesai Jadi ini udah jam 6 ya Jam 6 sore Dari sini tuh kalau pulang ke Denpasar Itu 3 jaman lebih ya Oke Kita akan pulang malam Jadi tiap hari kalau lo bikin konfirm kayak gini Pergi pagi pulang malam Gitu ya Emang capek sih. tapi, apa? tapi enak, apa masanya, enak. Dan ini apa ya? Makannya kan bareng bareng sama warga sekitar sama relawan juga yang bantuin. Jadi ya makannya pun lahap. bener-bener eh, enak ternyata guys. Semuanya pada ini. Ntar thank you Bond ajakin gua kesini dan itulah behind the scene save Bobon masak ribet tapi worth it ya. Karena ngeliat warga makan excited, memang gak seberapa, tapi ya, kita hadir di sini juga menghibur. Ya, ya, kebersamaan, kebersamaan, kehadiran kita juga oke okay deh. Kalau begitu, bye. Thank bye. you, guys.